Cek harga komoditas cabai merah keriting dan cabai rawit merah pada hari ini di pasar tradisional Jawa Tengah. Masih terlihat fluktuatif harga komoditas cabai merah keriting dan cabai rawit merah terpantau tidak stabil pada pekan ini. Harga komoditas cabai merah keriting dan cabai rawit merah secara resmi dapat dilihat dari data statistik yang dirilis oleh Badan Pangan Nasional pada 17 November 2022. Untuk informasi selengkapnya mengenai harga komoditas lainnya bisa segera mengakses lewat situs panel harga, Badan Pangan, Go, ID. Harga rata-rata komoditas cabai merah keriting di Jawa Tengah dibanderol sebesar Rp24.330 per kilo. Telah terjadi penurunan harga sebanyak Rp1.440 per kilo, atau sekitar 5,6 RI sebelumnya mencapai Rp25.770 per kilo. Di Kabupaten Sragen harga komoditas cabai merah keriting turun sebanyak Rp2.000 per kilo menjadi Rp20.000 per kilo. Di Kabupaten Jepara harga komoditas cabai merah keriting justru menukik tajam dari harga Rp31.700 per kilo menjadi sebesar Rp23.300 per kilo. Di Kabupaten Wonogiri harga komoditas cabai merah keriting masih dibanderol mahal yakni sebesar Rp38.000 per kilo. Sedangkan di kota Solo harga komoditas cabai merah keriting dibanderol paling murah yakni sebesar Rp20.000 per kilo. Berbeda dengan cabai merah keriting, kini komoditas cabai rawit merah terlihat mengalami kenaikan harga pada hari ini. Harga rata-rata harga komoditas cabai rawit merah di Jawa tengah mencapai Rp30.520 per kilo. Terjadi kenaikan harga sebesar Rp540 per kilo, atau sekitar 1,8 RI sebelumnya mencapai Rp29.980 per kilo. Di Kabupaten Kebumen harga komoditas cabai rawit merah naik sebanyak Rp2.500 per kilo menjadi Rp32.500 per kilo. Di Kabupaten Magelang harga komoditas cabai rawit merah naik sebanyak Rp1.000 per kilo menjadi Rp30.000 per kilo. Sementara di Kabupaten Kudus harga komoditas cabai rawit merah masih dibanderol mahal yakni sebesar Rp40.000 per kilo. Sedangkan di Kabupaten Wonogiri harga komoditas cabai rawit merah dibanderol paling murah yakni sebesar Rp26.000 per kilo. Berbeda dengan wilayah lainnya, di Kabupaten Jepara harga komoditas cabai rawit merah justru turun sebanyak Rp5.000 per kilo kini dibanderol sebesar Rp30.000 per kilo. Sekian harga cabai untuk tanggal 18 November 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.